Sebelum menonton, perhatian video ini hanya untuk edukasi dan hiburan saja. Jika ada pihak yang merasa keberatan, silakan email. Untuk emailnya sendiri ada di description box. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adelina. Halo sobat, selamat datang kembali di channel Youtube Timon Adesu kita bakalan bahas kenapa sih subscribers bisa berkurang atau bahkan subscriber pada kabur kok berkurang sekarang kita lihat di channel ini buka di analitik bagian subscriber nah lihat yang ini sejauh ini subscriber yang udah kabur sebanyak 700an lumayan juga ya, ya pun 1000 subscriber banyak banget jadi, subscribers kalian itu bisa menurun karena ini diawali dari adanya peraturan YouTube tahun 2018 yang dimana untuk memonetisasi sebuah channel kalian itu harus mencapai minimal 4000 jam tayang dan juga 1000 subscribers dan ini banyak banget dari kalian terutama YouTuber pemula yang melakukan segala hal, kayak menghalalkan segala cara biar gimana caranya bisa mencapai 1000 subscribers dan 4000 jam tayang secara cepat terutama sih untuk yang 1000 subscribers ini sepertinya yang paling sering teralami youtuber di sini, yaitu subscriber yang datang dari ajakan savour. Sal, saling subscribe ya, terima kasih, Bang Denji. Jadi buat teman sobatku sekalian, silahkan lakukan itu. Semuanya sudah mendapatkan 1000 subscriber. Yang pun seribu subscriber kan banyak banget, terus gimana caranya ya? Kan teman-teman fokus dengan teknik SEO supaya viewersnya banyak. Terus jangan lupa juga ditekan tombol subscribe bagi yang belum. Terus tekan juga tombol loncengnya ya. Coba lihat ini, komen yang masuk box spam ini hampir sebagian besar cuma kembali ngajak sub balik Ini konyol banget, mereka tuh ngarepin di sub -balik, tidak nah, mereka aja masuk ke box spam saran saya sebelum berkomentar teman-teman karena ini di video ya karena di video ini rentan dengan masuk spam nah kalau masuk spam otomatis teman-teman itu nggak bisa tuh untuk melakukan komentar bahkan komentar teman-teman itu akan masuk spam seperti itu saran saya teman-teman itu nonton durasi sekitar mungkin 3-4 menit jadi, usahain kalau emang kalian pengen komentar, pengen nge-subscribe channel orang itu, kayak nonton dulu sekitar 1 menit sampai 3 menit supaya akun kalian itu nggak teridentifikasi sebagai akun spam. Dan usahain komentarnya juga jangan yang subscribe balik ya, itu sih udah fix banget kalau kalian tuh akun spam. Jadi, kalau saya bayangin ya, mereka sibuk main HP, buka video, paste komentar template mereka, terus bengong nungguin bisa balik. Ya, enggak, sayang banget dah Waktu, tenaga, dan kuota habis buat yang enggak perlu seperti itu Selain itu, teman-teman pada saat berkomentar Jangan terlalu banyak berkomentar Solusinya apa untuk bocah bocah support sap ini? Biarin aja Tiket setahun juga susah Mereka pikir support sap itu sesuatu yang keren dan kekinian Yuk, mari rapatkan barisan Padahal itu kegiatan warisan zaman batu yang udah nggak ngepek buat youtube gitu. Malah bisa membahayakan kendalmu saya lihat komentar yang ini san berkunjung berkunjung ke channel saya nah seperti ini ya kita berkomentar gimana coba ngasih taunya jadiin aja lah ya nanti juga mati nah, ini saling subscribe ya untuk mendapatkan 1000 subscriber dengan cepat itu adalah cara-cara apa namanya manual cara-cara manual tak subscribe gue dong subscribe gue dong itu dalam waktu yang berdekatan dan hati-hati itu akun kalian bisa Teridentifikasi, teridentifikasi sebagai akun spam kenapa sih kok bisa berkurang banyak? aku ada salah apa? gitu? atau aku punya haters pasti banyak pikiran-pikiran aneh atau pikiran-pikiran yang bikin kita takut kenapa sih kok bisa subscriber itu berkurang banyak? nomor 2 dari youtube sendiri YouTube selalu rutin melakukan bersih-bersih Jadi dia bakal kayak memfilter kira-kira ini mana nih akun-akun yang spam itu pasti bakal dihapus Yang otomatis jumlah subscriber kalian itu seolah-olah menurun padahal itu sebenarnya sama aja Akun-akun yang lama gak aktif bakal di unsubscribe Nah untuk masalahan subscribe ini biasanya disadari ya sama YouTuber pemula Ini biar data yang mereka punya lebih valid Jadi untuk masalah ini kita nggak bisa berbuat apa-apa karena emang dari YouTube dan menurut saya ini justru bagus karena subscriber kita nggak cuma gede di angka. oke alasan ketiga, channelnya pindahan luar kalau teman-teman lihat di channel YouTube saya ini Timo Nadioso pembahasannya tentang tutorial YouTube mungkin dulunya orang subscribe karena channelmu bahas game misalnya kemudian channelmu pindah jadi bahas konten yang lain misalnya malah bahas masak sekarang ini akan bikin orang nggak subscribe karena sudah nggak cocok lagi. Untuk kalau teman-teman perhatikan dulu, saya susah mendapatkan subscriber karena saya dulu yang video lama ya. Saya dulu upload video itu sembarangan. Ini salah satu risiko yang harus kamu hadapi ya saat kamu memutuskan untuk pindah niche channel. Teman-teman upload video apapun yang saya kegiatan yang saya lakukan itu saya upload. Nah, teman-teman bisa lihat sembarangan. Ya, sebab lainnya kamu nggak konsisten sama channelmu. Ya nah ini saya susah sekali sulit sekali mendapatkan subscriber topiknya kita ganti orang akan datang dan pergi sesuai <girly> hati solusinya fokus dan komitmen mau bahas apa tapi setelah saya melakukan pembuatan video di satu mes, satu pembahasan kalau memang mau bahas yang beda bisa coba buat channel baru aja ini lebih aman yaitu... Uh, kena sekali karena saya bisa mendapatkan subscriber dengan cepat nah, mungkin orang kehilangan minat sama YouTube channel kita gitu nah contohnya kalau youtuber-youtuber udah besar ya misalnya kayak kemarin ada yang uh, bermasalah kayak nah itu kayak mereka itu dapat unsubscribe masal karena mereka itu kayak ada masalah gitu ya jadi Uh, banyak peminatnya yang benar-benar langsung ilfeel gitu langsung nggak pengen lagi uh, untuk subscribe youtube channel mereka dan langsung di unsubscribe goodbye semua ini ku lakukan karena karena kau tidak menyintai aku lagi bukan begitu Roma atau memang dengan sengaja kau nak membuat aku menderita tidak Roma aku manis Intinya, kalau misalkan kalian ingin membangun sebuah channel pastikan kalian itu harus menciptakan konten-konten yang bermanfaat dan yang terakhir jangan lakukan pembelian subscriber atau jam tayang ataupun yang lainnya menggunakan aplikasi atau situs-situs tertentu karena itu tidak saya rekomendasikan ya teman-teman itu akan berakibat fatal bahkan channel youtube teman-teman tidak bisa dimonisasi yang penting terus bikin konten yang semakin keren dan menarik kamu nggak akan khawatir tentang subscriber ada yang pergi, ada yang datang Nah, jadi itu tadi alasannya kenapa subscriber bisa berkurang Jadi siap-siap aja buat kita uh, yang punya channel Youtube bisa jadi subscriber itu berkurang Karena tiga alasan itu tadi Nah, kalau masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyain di kolom komentar Dan kita bisa juga diskusi di sana Jangan lupa juga tekan tombol subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi Jangan lupa buat like di video, subscribe, dan komen Dan share seluruh sosial media yang kalian punya See you on my next video Dadah Oke okay, sobatku mungkin itu saja Sharing saya gimana caranya mendapatkan subscriber dengan cepat Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Sekian dan terima kasih